أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ Para penghafal Qur'an Tak semudah membalikan tangan Penuh perjuangan Butuh pengorbanan Ketekunan juga kesabaran Surat demi surat dibacakan Ayat demi ayat dihafalkan Tidak pernah bosan untuk mengubah Tiga puluh jus pun dihatamkan Surat demi surat dibacakan Ayat demi ayat dihafalkan tidak pernah bosan untuk melafalkan Tiga puluh jus pun dihatamkan Muroja'ah setiap hari Tanamkanlah di dalam diri Muroja'ah setiap hari Ketika sendiri duduk atau berdiri Marimu roja'ah sampai mati kanlah di dalam hari mu setiap hari tuh penggapai di ramai atau sepi siang malam hari mu roja tak pernah berhenti ramai atau sepi siang malam Siang malam hari Muroja'at tak pernah berhenti ramai atau sedi, siang malam hari mainmu